Airnya, yo, sembarai besar sih. Mahalnya orang besar. Dari, besar. Tapi kalau kecil-kecil, kamu itu kecil-kecil. Ini julu. Yang ya mas. Susah om. Aku kayak penari besar ini. Penari besar. Penari ini tuh. Masih masih. Masih Lah Eh, kalau dia, di, oke, kita. Ini sulit. Mak, oh. Gua. Kalau sanggur langsung mudah, mudah <tuk> ujatannya. <tuk> serviski bol balio Sulisulit malas sini itu jangan kita selamat begitu Allah Beberapa kali Siu, buatmu sangat hadir, aku terus sangat. Dilah pas-pasin, acara bareng-bareng malam minggu, gini, macin gini. Dilah malam minggu besok, gini. Dilah di udara, hitam, suburan hitam, gini. Karena, hahaha. Nggak ada, ada menambahin insyaallah beda. Wah, Rencana tripot Jadi sebenarnya kan mau daripada kita Nah, ini. daripada kita geser ke. saya Masa saya, kalau Pak Tanya Oh, enggak okay. okay, siap Oh, oh, oh, siap oh, oh, Rame oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, malam minggu oh, oh, oh, oh, oh, malam minggu oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Kalau mau nyanyi, gitu nggih kan berarti peringatan acara. buat tentang cakro. buat oh, cakro. sini nanti nggak ada yang mau oh gitu. di sana nanti dia ya, sambil tiar katanya. Hmm. jadi jadi di sana kalau sini nanti cuman berlalu ini aja dia. Ya. jadi main aja lewat. kalau di sana nanti ya sambil bakar bakaran. Jadi, nah, ya. Jadi mungkinan Mungkin waktunya mungkin mungkin agak panjang pun ya teman-teman. Tidak apa-apa. Kan jam anu menjing Mas Hendro. Malam niku kita sing duduran. Oh nggih. Iya, sing duduran nanti dikasih labu-labu oh. yang banyak. Iya nanti labu. Sing belum pernah pun enggak apa-apa. <laughs> Tapi enggak ada variasinya enggak masalah. Ya yeah, yeah, sudah. Yeah, teratasi kasih. Ngin lah. Yeah. insyaallah nggih. Tiga vokal atau empat kan? meriah dan nggak capek sekali bersama. Insyaallah pagi Dia malah biru gua pengawasan dia. Ini bukan hadir karena saya itu dos. Ini di dikubatnya Ini nom Ini kok nom kali kali ini Ini juga rasa-rasan pak ibu-ibu malam karena udah, udah, udah tahun kemarin pas -tah, itu, oh, ternyata enak nih, ya, si, ya, Putra dan kau semakin bukan-bukan putih aja mau turip, terus <tuh. <tuh. <tuh sih, Karena sih Dan Ini akhirnya, giterimu silang sini, akhirnya lebih semangat, Ibu-ibu latihan Pengen, dan cepet ada bapak-bapak, ada Oh, oh belum kalau kita pada gradient. Hahaha. Hahaha. <tfried volume job> ini <wine> <teme> <t Victorian> <tumakan> kan, saya bukan kita sesuai grup agak lucu soalnya sesuai rapat sesuai pas rapat aja jadi pokok. tapi pada kenyataannya setiap orang <tum <-tumakan"> pokok-pokok. <tum <-tumakan> <sequences> Nah, akhirnya gue nah gitu nah, akhirnya akhirnya oke oke rapat tapi aku dia rapat tapi yang bekerja dengan baik tadi Wahai mereka semua, jangan salur orang makan, orang makan, jangan jangan cakap orang, pakai, cakap orang. Ayam, ayam. Bismillah, salam-salam kita binti, dari kita bersama. Allah di sini, Hawaliq di sini, dan subhanallah di sini. Yang di bawah ini adalah shalawatul rahim, sallallahu alaihi alamin yaumati ya ghadir ya na bunpun ini minta nya Yang di peresian Oke. Ini. Oh dia, Ini satu, biasa. selanjutnya Kan tim dua digun pak seimbang Halo, <estionavilion> <Okay. pensuk> malam <tuk> panennya <tuk> <tuk> a yeah. poli Nah, Oke, okay. nah, kali, kali lebih, kali alam-alam, mm. kode. Nah, dan oh, ya. iya. di mana toh? Nah. Oh, apal, kaya. Kaya. Oh, oh, Dan, oh, dan, oh, dan pada kenyataannya pun nanti ya ada kode beda, Masa ya, siap, okay. ayo, pasti naik dulu. Pasti sebelum turun dan naik dulu, ya. apapun. <tuk> kecuali semakin terakhir vokal men sudah selesai selesai <tuk> Jadi apa lagi di ya? Oke, ah, tak ngetes satu-satu, satu-satu, satu-satu, satu-satu, mau, ketika naik, ini, okay. ah, makanya ketika nyusau, terus. dilai agem leader tembliko, leader dari tim itu, ketika naik, nah, ya mbak sih nggak naik, iya nah, naik, oh, okay, oh, okay, oh, pasti ada sih, oh, okay, soalnya, oh, nah, gua menawi, ketika tampil kan vokal ada, yeah, ada adep badan sarang, si terbangnya tembikip, g, kamu tuh jadi gini nih, gua kok gak mau lagi. Singkat tinggi, singkat <tuk> tinggi pak. Bukan. Soalnya Mas Ari. Abril. anu. Mas sing Sing Abang biasa. Assalamualaikum. Ya. Ini lagi. Si biasa non. Di assalamualaikum. Di Karara ya Bapak. tanpa variasi ini ya. Ini sama bentuk biasa saja. Lianom apal yang kita. Assalamualaikum zainal anbiya. Halo. Ya, safari oh, oh ya yeah, belum bang cuma langsung cuma jalannya mau ini ada komanya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 jazan zahir wa ya assalamu alayka saya Selain... Nih, buat posisi naik sama turun, posisi ini temen-temen buat berikut, temen ternyata, teman-teman, teman-teman, hmm. pas mudah, pas pas pas. Oh, kan pas pas kira pas ya, nah, terakhir. <tuk> okay. Nah, okay. pas pas pas mudah, pas mudah, pas pas mudah, pas pas pas pas pas pas pas mudah, pas mudah, ya, bang, ini kan kita karena ya. baru ya, ya. satu ya Oh. Ketika satu ga berangkat, nah, udah hafal. Loh, ketika naik, ya. mungkin gandulan satu orang. Nah, abdillah, hafal santan posisinya. Cuma memang, tenggiku ada jawab istilahnya, nomor nomor eh, misalnya. Nanti, ketika salah. Bisa nggak itu itu Ya, ora. orang? Apa nate nate. gitu. ya ini ya ini beban mas Ari pernah dijawab tim dua ya. nah, Pak Rudy pernah dijawab tim satu. Ah nah, yes. Jadi <laughs> dua orang, dua orang nomor 2 2 orang nomor satu, ini nah, kita salah. Nah, <laughs> <pak, laughs> kalau hadir tuh, mereka sama satunya tuh bertengkar. <laughs> <laughs> tim 1 sama tim 1 itu bertengkar kalau ada saya. Ini. So, Kalo... ini ketika salah pun terus nah mm, lah, gitu, bulan-bulan saya gitu, ngomong nih Pak, salah. Pak, tadi ngomong Akhirnya Ayah, terus. Nah, ketika aja naik, ngempasin turun pun kangen lah. Karena jalan pun pun leser. Nah, ini kode. Pak, nah, salah. Nah, Mas, nah, nah, <lambat> nah, salah. Mas, salah. <tuk tangan> <mereka> salah selalu... <tuk tangan> ini, <seks> <termas>, <tuk tangan> <tuk tangan> Jadi mas Ali jawab. dua, ketika ada dua orang, oh, ini apa? Nah, di, mereka, mereka. masih sih nanti masih di kode. Sumbang nah, pun, mau bisa ke bawah, ke tiga belas, ke mas belas, itu tiga belas, ke tiga belas, ke tiga belas, ke bahas ketika meleset dewi pasti kebesar tiga belas, ke bisa kebawah ke ketika meleset ke tiga belas, ke rotor belas, ke tiga belas, ke tiga <tuk Last night> <tuk camera in offering> mulai besok, kita mulai besok. Mulai ada 5 mulai besok. besok. besok kata baru menawi banyak soal jumlah jadi tapi kan terus mata neng iya satu ini yang orang, nggak mudah, model kabel, bisa, mas aku pak, susan nah, itu dengan kali <tuk> monggo <tangan> bisa monggo kembali lorong aku, terus tentang lu Jangan kasih job mulai susah. apa. mau ya printer printer ya. ya ini logo <lain> Nih, <like. lain> <berarti kamera> <tik> ya <lain> itu? kita, itu Gue Kita coba nanti diadum. memadai ya kalau tampilannya sone piye bawa sendiri apa disediakan sama tuan rumah atau gimana nanti nanti tuan rumah menyediakan nggih iki ada walaupun tapi nonton-nonton sung kayak gini lumayan penting ya lu kalian kalian anak sone kalian anak boleh enggak mixer-nya berapa berapa aja itu aja lewa gitu apa RBC Berapa biasane? Ini dayangan, kan iya, sudah kan. kan kan. ya, ya, e, ya, e, jadi yang operatornya ya. kan. Kalau Masuk kalau itu, petangan itu, apa apa. tak kemarin kita nyari kok teman Kalau kita oh, kita RW. kita Gimana? Oh iya. Itu lebih kena apa. channel berapa? itu 16. semua minimal e� hmm. minimal <textiles> ora wow. do wow. wow.